Uh, mungkin update gitu ya pada game saat kalian bermain game online gitu Karena kalau misalnya kalian bermain game online sambil download itu ya pingnya ancur sih ya Dan kalau kalian misalnya main CSGO atau Dota mungkin bisa di -kick. Cuman nggak tahu sih kalau Dota bisa di-kick atau gak sih nggak main Dota Untuk CSGO kemungkinan bisa di gitu Dan mungkin kalau kalian misalnya uh, untuk library-nya ya Misalnya library kaki kalian misalnya kebanyakan game uh, online gitu Kalian bisa coba untuk ke Steam gitu ya Kalian bisa ke Settings Dan kalian bisa pilih yang download Terus kalian uh, uncheck aja Untuk yang Low Downloads uh, During Gameplay Karena saya kebanyakan offline gitu ya Bahkan bukan kebanyakan Tapi semuanya sih ya. Saya semuanya offline gitu Untuk gamenya gitu Kalian bisa coba untuk yang uncheck aja Untuk yang Low Downloads ini Saya saya dicek ya karena semua game saya itu Offline gitu ya nggak ada yang online gitu Dan, dan saya itu tinggal kalian klik oke OK aja Dan nah setelah itu kalian bisa langsung Bermain game kalian Tanpa harus uh, kalian misalnya ngepost post gamenya gitu ya. Misalnya atau mungkin ngepost post uh, Downloadan atau mungkin update Di suatu game gitu Jadi biar tidak Mempengaruhi Ping kalian gitu Tapi kalau kebanyakan lah Bagi kalian misalnya Offline gitu ya Dan cuma ada satu yang online Misalnya Dota Atau mungkin CSGO Kalian bisa pilih gamenya gitu ya Kalian bisa klik uh, Game-nya Dan tinggal kalian klik kanan Terus kalian klik properties gitu ya Dan tinggal kalian klik Yang tab updates Terus kalian tinggal pilih aja Untuk yang background downloadsnya Tinggal kalian pilih Yang uh, never allow Background downloads gitu Jadi kalian Kalau misalnya Jalanin game itu Misalnya game tertentu Misalnya uh, Misalnya itu Dota Atau mungkin CSGO Atau mungkin Apex atau game online apapun gitu Nanti kalian bakal otomatis terpost Dan nanti untuk koneksinya Untuk pingnya nggak akan keganggu gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye